Nah kalau misalkan teman-teman mengalami hal seperti itu dan bingung bagaimana membatalkan pesanannya Silahkan simak video ini sampai selesai Oke teman-teman saya contohkan seperti ini Nah teman-teman di sini saya membeli produk tetapi saya akan membatalkan pembelian produk ini Nah bagaimana caranya Jadi untuk caranya seperti ini teman-teman Yang pertama kita masuk dulu ke menu saya seperti ini Kemudian, kita pilih untuk pesanan saya yang sedang dikemas seperti ini. Nah, teman-teman, di sini akan muncul produk yang baru saja kita beli dan akan kita batalkan. Nah, selanjutnya, kita pilih klik saja di sini pada produknya, kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita pilih batalkan pesanan seperti ini. Dan di sini, kita harus memberikan alasan kenapa kita akan membatalkan pesanan tersebut. Oke, di sini kita pilih saja yang lainnya, atau berubah pikiran, atau misalkan teman-teman ingin merubah rincian pembelian, teman-teman bisa memilih yang ini. Nah, setelah itu langsung saja kita pilih konfirmasi. Nah, teman-teman, jadi seperti itu untuk membatalkan pesanan di Shopee. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh ketikkan saja di kolom komentar. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.